Kalau ada orang yang posting makanan, jangan dibilang, eh jangan posting makanan melulu dong. Lihat, masih banyak orang yang nggak bisa makan sekarang. Sayang, protesnya jangan sama orang yang posting makanan. Tapi protesnya sama mereka yang sibuk bersyahwat untuk merusak negeri ini. Untuk bisa bikin rakyat itu marah. Siapa mereka? Yang pertama kali minta Indonesia di lockdown siapa itu Pak JK Anis kenapa dengan begitu tapi mereka nggak bisa loh menjalankan apa itu lockdown PSBB aja Anis nggak sanggup kok Pak JK Anda lo yang dukung dia dia loh salah satu musibah negeri ini kemudian siapa lagi kemudian mereka-mereka yang punya hutang sama negara tapi lupa bayar atau Emang nggak mau bayar, sampai akhirnya dicekal nggak boleh ke luar negeri. Dan ada lagi, siapa lagi kalau bukan si Raja Baper Indonesia, yang anaknya nggak jadi apa-apa di tahun 2019. Mau nggak mau, dikasihlah si tahta si babe, supaya kelihatan kalau anaknya punya sesuatu yang dipegang dan kelihatan besar. Pusing juga nih partai. Banyak sekali partai-partai yang nggak mau berkoalisi sama partai ini dalam pilkada. Mereka sibuk cari taktik, mereka sibuk kotak-kotik. Gue nyusup di grup-grup mereka dan ada diantaranya nanti gue posting ya anggota-anggota mantan sih mantan anggota DPR yang sampai anti banget sama video gue gimana ya kabarnya apa kabar wong kita galo sekarang kalian kerahkan orang pengaruhi orang lewat buzzer-buzzer buzzer kalian ya seolah-olah kalian tuh paling perhatian sama buruh paling perhatian sama rakyat kecil buat apa demi nyelengin untuk persiapan 2024 sakit jiwa kalian tuh pembunuh berdarah dingin Masa pandemi kayak begini loh Kalau ada yang kena covid Kalau ada yang bawa pulang covid buat keluarganya Apa kalian peduli? Enggak Kalaupun disamperin pan cuma bisa bilang Kalian tuh cuma kami ajak bergerak bareng Berjuang bareng Demi kalian Udah selesai Tanya tuh mantu yang bikin status Bismillah lindungilah negeri ini Yang harus dilindungi di negeri ini adalah masyarakat Dari mertua sama laki loh lama lo kantongin suara buat 2024 semakin kelihatan lo busuknya sama masyarakat ngopi dulu cuy